Ini sapi lagi kehujanan. Ini sapinya lagi asik makan. Sapinya lagi asik makan rumput. Hujan pun datang, jadi sapinya kedinginan. Mesir nyamuk yaitu kita membakar Sisa-sisa makanan Di kandang sapi Jadi nyamuknya lari Sapinya pun enak makan Rumput Supaya nyamuknya hilang